cara membuat capcai kuah ala resto ulam sari pertama-tama kita siapkan bahan bahannya berbagai sayuran ini ada brokoli, bawang bombay, sawi hijau atau pokcay, sawi putih, kembang kol, wortel, daun bawang, kapi kacang, putren, da ayam ada bakso, ada jamur, kita potong botolnya. Ini kemudian dibanggul brokoli. Yang ini, putren, kacang napri, daun bawang, rumbai, saya potong, kita satu-satu dan ini sawi hijau atau bok choy atau potong-potong nah, sawi potif dan wadah juga. kemudian ini jamur, jamur, kemudian potong bakso, potong tipis, ayam. Langsung saja kita proses pemasakan Kita siapkan Boknya Yang koyak satu Oke. Kita masukkan Burung lambatannya air kaldu, ini ya, saus siram, bumbu mie, dua, dua, bawang putih, kecap ikan. Oke. Bisa Oke.